Halo guys, berjumpa lagi ya dengan channel YouTube saya, YT Crash Mantau, guys. Nah kali ini saya mereview tentang ribuan kutu ini di rambut guys Besar-besar kutunya guys Nah jangan di skip kita lihat macam-macam rambut ini banyak kutu banget guys Oke okay, guys kita lihat nah sambil melihat mendingan kita klik dulu tombol subscribe Like, komen dan share di video ini ya guys Untuk mensupport terus channel youtube saya guys Nah, kita lihat sedang mencari kutunya ini, guys. Banyak sekali kutu-kutunya, guys. Nah, guys, sedang membersih kutu ini, rambutnya jarang disampo sepertinya ya, guys. Nah, sedang bersih-bersih, mencari kutunya banyak sekali, ini kutunya bersar bersarang di rambutnya. Nah, waduh, sudah merayap ke tangan, guys bikin bulu merinding guys melihat kutunya ya guys oh kita lihat guys nah banyak sekali guys kepala jadi gatel melihatnya guys nah ini sedang menyisir kutu yang ada di rambut guys nah kita lihat guys kutunya guys nah ini kita lihat dari bagian belakang kita lihat banyak sekali kutunya di Bagian tengah belakang, nah sudah turun banyak merayap-merayap dan terbang kutunya ya guys. Nah, kita lihat guys, bikin bulu kudu merinding ya guys. Bagaimanakah reaksi kalian ya guys? Cekan komentar di video ini ya guys. Saya ingin tahu bagaimana reaksi kalian setelah nonton video ribuan YouTube kutu ini ya guys. Nah guys, banyak lekatnya pada sisir kutunya guys. Oke, cukup sekianlah video kali ini ya guys. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe-nya ya guys. Terima kasih guys.